Sekarang kita akan uji coba pemahaman saudara. Misalnya diberikan sebuah persamaan umum gelombang dinyatakan dengan amplitudo 10 cm yang bergetar dengan frekuensi 50 Hz dan mempunyai cepat rambat 10 meter per sekon. Nyatakan dalam fungsi umum gelombang sebagai A sin omega t dikurang kx. Dan tambahannya gelombang ini merambat ke kanan. Ya, selamat mencoba.